Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kritik wong tangkalnya, tentang minta terang. Mungkin jadi wong ahli Usul sulukin, salah wong noro, wong salah itu sing kuliah. Salah kuliah ini keluar dari ring. Dia keluar dari lawan, ring itu salah kuliah. Misalnya wong kafir itu kan keluar dari Islam, Waktu itu salah kuliah. Meleburinnya kajian Nabi, orang. Wong salah dalam ring, lah salah dalam ringu salah lagi diserengi mengira oh seneng banget mengira bahkan kesalahan ini seorang ibu itu sudah wong wong orang sholayh cilik atau masih itu sudah gedeh he he he he he he he lu enggak he he ini dari daun ulama seorang bernyataan salah-salah model ini faulah itu yubad diluahu sayi'atihim hasanad sayi'atnya seorang bernyataan digenti hasanat mulai dari Abdul bin Mas'ud Sampai sobat yang rata usaha itu Betul kok rata usaha Perkara ini Duplikat saya Orada di Nawa Asana <tuk> Fahullah Kaya bagi Nawa Usai hati Asana Kalau nyontaklah Tengah jenis kiburah balik Misalnya ngerti Gitu untuk gampang ngerti Kalau gak ada ibu Karena saya satu kampung Satu kawasan Ya saya yang rumah. Misalnya saya punya kakak Hidupnya di Jakarta Atau di Sulawesi Ya tidak merumat Misalnya Nah, tentu yang sering salah ya saya, karena dekat Misalnya ada kopi, orang kopi, salah Ada yang tubuh bodrek, tidak ada, salah Sehingga sering dimaki-maki, sering disalahkan Padahal kita sudah fitma secara benar, karena Hidup satu kawasan yang pikiran saya tambah dekat, paling tidak dikongkong gampang Tapi justru dekat nggak salah ya lah kesalahan begini ini Sobren mesti digenjil pengira nanti perkarane salah dalam lingkaran kebenaran uang nak orang sholat orang arah orang tuh mati nak orang sholat mulakulad tak kus sholat orang tuh mati nak usah tak orang ya tapi sholat tapi kan gak tuh mati ya tapi sholat berenggurenggureng maksudnya begitu lah nak uang rasolah tu raisobgo salah nak gak tuh mati nak blok ke blok Uang Rasulat Isobarani orang tuh iso manina, kue uang senjata yang terumilal ing dalan-dalan gak darusan kan ke Isobonya, oh nama tuh kurang gak fase. Yang <guluh>, sen kadem darusan di masjid malah sekerak si kritik, woh darusan ora fase tapi darusan blog goblog, blo. cuma ora fase. Larasing ras darusan malah sekerak mau kritik, woh gak fase kue uang darusan buat tadi pada, lu mikir mana <guluh>, mau rai Isobar, paham nih? <guluh>, artinya karena saya yang dekat ibu, pasti yang sering disalahkan saya karena dekat tentu, cara Allah itu benar BW ini dikawasan, kawasan ada nah, emergensi, so bisa nulung karena saya ngatur orang-orang, Ora", tapi orang tahu Sala". oh, nah, Nado, salah mau lah saya mengadu saya sangat salah, cara apa yang dikira di luar itu sebenarnya kena apa yang kena di nabi, disalah nah, lagi yang dikira Tanjung Nabi yang tamu kure semangat ikan Abdul bin Maktum berkode ini wong ijek dia bengok nabi di salah, dia salah. Dia. tapi salah sing dalam ring di salah sing dalam pokok <tipun> wong sholat anak umah Nina ya salah ya tapi Allah menurutnya eh, tetap wong eh, sing sholat tapi anak umah Nina itu anak corona dijelok ngol Gusti semua tinggi anak ini sholat lah sebentar semua ini sholat <tipun> Lewat ngerasa ulat ya orang Arab, dia salah ke atuh maknina, keluarga baba. Sedangkan adek boleh, wawu singar sih, de bulan deh salah dong, Allah wawu. salah, mergo keluar koda, iroto amri, mau keluar dari ring itu. Allah salah, di jidan, misalnya sampai niatnya gini ngaji kulo. Saya kira ngaji, apakah salah, justru saya ngaji, salah Allah. Bunga ngantuk, gora ngrobo ngantuk, tetapi kan ngaji. Lagu mau ke ratu ngantuk. perintah. Mau ngantuk, orang perintah. Terus berarti sholat ratu salat. mau si sholat, tetap sholat. Faham sih, <tuh> ya, kok <tuh> lalu, itu Fahri itu mikir Islam yu, sholat zakat kaji artinya ini lingkungan, aku nampes kajian, ya, no, aku salah, misalnya misalkan orang, terus orang ayu, aku ini kabang ngeluh, abu jenela, iya semua ngeluh, iya semua ngeluh, tapi orang kajian ngeluh, kenapa orang sering nangis, iya mergeng, orang mahluk, iya, orang Iran, iya, ini sadar, abu jenela, iya pas kajian, iya, ini katas yang nangis, iya, <laughs> <laughs> <laughs> artinya iya salah, Nah, ini loh, nggak kok, Tapi ngaji, Pak. Pak, Nah, nak, lu suruh tahu kecil, nggak tau jualatan yang nggak. <Adilah.">? Duh, yang pinggirnya, Kak. uang kecil, taruhin. Nggak kaji, nggak kecil, tau jelalatan pinggirnya, Kak. Ke bawah tau, Lah, Pentingnya sampai ngerti duduk perkaraan, mulai nabi nabi sering nyala sahabat bahkan bahkan nabi kadang disalahkan nongkrong Iran, masalah apa yang sama? tapi salah salah. disalahkan nongkrong, Allah seneng, saya senang perintah, sah, yuk kalau kadang rata otot nunggu dikudik. Kalau nanti, iya ikan pojok kakak, angkatan ya, wanita, angkatan keluar tamu. Tapi, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, amatir tenan. Sama misalnya kayak kiai iya, kadang kan misalnya rutin tak kompon, cuman aku tuh konon barang toko sing tak sebut misalnya tutup terus kan untuk saking goblok gitu. Beneran kan sing toko nih Bu, tutup, nge-liannya gitu, nge-liannya nggak nyobron lah, goblok. Ya berangkat nih, si santri goblok mau aja berangkat mungkin. Nah itu nak coba Allah, Allah kan jad paling akian tetep ingin capi inter, nurut Kiai yo kena di tetep tetap capi inter musa tempe kena di tapi berubah dia ada sing klirus di goblog loh, deh. Lah itu kan jora serwis kange lan ngalor itu aja di goblog Padahal dia itu sih di Kompak wes korban. Dasandri sing pasti kuturu buat pas nengti orang elok di goblog Padahal orang memberi kontri paham nggak kalau masih? Walaupun ke, aku merdeka, aku jarang istighfar, merdeka, aku merdeka, aku merdeka, aku merdeka, istighfar, istighfar, aku merdeka, istighfar, merdeka, aku merdeka, aku aku aku merdeka, aku dalam aku tapi aku aku istighfar, kalau karena ono ae mau nek ada dosa sangat sekaman. Kok sobong temen istighfar kan dari salah. Rausa salah, Begi pengiran yo biasa nopo istighfar. Lah apa yang salah. Kayak Paulus amatir. Kok sifat istighfar ae rausa. Nah karena tadi ada kesalahan dalam perintah. Mungkin saya sebagai ulama pas mulai, nih, ono salah Tapi kesalahan dalam perintah. Nah kadang iya iya itu gak mikir, bos-bos gak mikir. Piye wae saya tak pamon tuku sate barang salah tak ambil gue peluk, mau naik kura iso tak konon menel, kontribusinya banyak kan karena gue bal-balang konawon itu. Nah tentu uang santri semua ruken kan rasa lah mereka turu kan, tapi jauhnya salah luiflatalung jadi urusan ditinggal turu, terus ngapain kan ikhuk, paham ya? Gue di deso binaan yang dindi, dakwa barang mislarius mulai kebienwayo noro dosennya salah, tapi murid-murid agama yang di deso lah Lagi nanti kecantol rondo, yura tahu dakwah. Wah, gue. Coba kan. gue yang bener sih kecantol si Desi. Dia bawa. Pokoknya gak sih itu? Gue gak. Loh, ya mulai nih, mulai nih, coba usul. Oke, salah gue noluruh. Oh, nolurah, sing keluar, ambil, irotil, auto. Memang keluar, songko arena perintah. gak wau. wuh. Misalnya kayak di ditulur, sing rawor ibu, mu yura tahu salah, umpamanya nyo tahu persentuhan. Sing rawor salah, terus, tapi itu gue ya, api, emang keisoh khidmat.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 bener mas roce, wis bener kok di salano ga wis woi salano terus berpengheran woi seponnya gue tenang tenang-ponak gue tenang mawon, gue tenang-ponak tenang-ponak, pas di salano pengheran-pengheran itu suhbena sampean itu ga masalah faulai ka libadiluwa usai adihim hasa kemudian itu ada pengeheran rabewu karena abduh-abduh aku ketun kok raduisa Allah ya mikir menurut ibu ya mikir misalnya roket nak gawa disimpan nanti disimpan suatu saat hatiku ceblok ya mesti sing sing tapi kan wiskit mah itu tenan mikir tentu yang menyale Islam ya kita nggak nyesing Islam sekarang tergolong rusak si teki ayo kia yang masuk mengiyau yang rusak dunia kia tapi pihawai di ini setempat orang menyiapkan diri keilmuanin lanerni yang wanton sahabat musir soh pemupen yang mau nafek mau nafek gue begit setiap nyimamin mau coba sawah tawala anjayulama setiap nyimamin sesudah ditakut ibu umar kenapa gue mau coba ibu coba ibu ini kan kamu kamera tahu salah kacer padahal zaman Nabi suka nuan toleransi, jadi Abdullah, dia anak jeneng Daro, Daro wong wedo, ponaan cer misanang, misanang misana cer bekan jenang. Maka Daro bin Abdullah, binti itu Abdullah. Jadi gua Islam, mau rotong Madinah, barang rotong Madinah hijok, jadi gua sahabat wedo wedo, jadi mau wedo sekarang ini gosip, wow wow, nia angki Islamu Islammu mis menggunakan, Gundari, bapakmu wis dicap Quran tabad dadabi <tuh>. lahi. Rasul akhirah Daroi Matur Lanjin Nabi dikritik sering dihujat para sahabat, snabi bidat itu. Kenapa saya harus dengar orang menyakiti keluarga saya? Daroi itu misanan saya, keluarga saya. Dan saya mong berdoa, nak bapak ora kasih liman yo ya ana. Semoga Nabi untuk Abi Jahal ya di anak sini Ikrimah ya Islam, Aqilahab ya dan anak putri. Islam iku air yen sahabat sahabat begitu toleransi ojo mojo berjada, <laughs> <Pergol makmumai. laughs> ayat surat toleransi gitu. nama ini Jadi ini balik neng yang mau Quran min awali kata apa semua perintahnya koran ada lakukan? enggak kan? misalnya saya sebagai ulama nggak bisa bikin SK anti narkoba SK anti minuman keras yang bisa DPR Bupati paham ya? tapi Bupati BDPR bisa jalan ke atas kulau pengen tahu Iya yeah, sama, malah di Cina sekala lama ya kudima amarosa kuna-kuna nih wong tetap ragi sotakang melakoni semua perintah ya. Danasa ini misalnya ada tiga persinggara yang melakoni perintah Allah dihukumi akhirat. Baru tuh, mana balik Terus, entahlah mau keluar nabi yakhruju huru-cumi di dihega kau punya pro-urna Al-Quran rayuca wizu Hana Cirohum yang Nah, ini jelas ya, terus Nah, kanji nabi ngeritik. Untuk Al-Quran, jadi nabi ngeritik. Wong, Quran, maksudnya itu ini. maksudnya itu yang kafir. Nah, wong Islam mau dikritik, tapi dikritik. sing dalam da'irotil outof. Dalam nuansa, sing ingin tapi not, yes, Dianggap ngelakuin Inofo Print. perintah? Di Pulau Majamale, Arab, yaitu Nabi Hud, Nabi Hud, Nabi Hud, Nabi Hud, Nabi Hud, Nabi Hud, Nabi Hud, mana ini orangnya keluaran yaudah ini lan lambatnya iman faheh fil ayatu warodat fil kufar al muaridina al Qur'an al ladina al mu'minun fi lafi man kafiru al mu'minin semua nasiyahu jelasnya lafi man kafiru min al mu'minin semua nasih orang kok agung Islam sih ngerti Qur'an tuh selalu selalu seorang awalno selalu orang laku ini macem-macem bua <tuk> inkana <tangan> bua atab bua lehi fil akhir Senajan toh Wongonori sebenarnya itu salah-salah lo pengirang, pun jelas gitu. Tadi gue loval ini Malik, gue coto peracot, cokunak peracot, cokruken. Semuanya itu bicara jelas, gue tahu bicara jelas. Tuh, gue nggak jelas. Gue tipu orang karena kita ini kehilangan bahasa saja. Kok pilihane kata-kata untungnya maupun. Misalnya darani, ahmat, itu, toh gue nggak jelas. anggur nganggur, kenapa? Misalnya gedung misalnya rokok guburin hukumnya oh dasar kpps, melayani jam songol yang kuburan atau misalnya dasar gak dua toko, melayani jam songol yang buburan, orang harus hukumnya hukumin musyrik tak kafir gue tidak biasa, kan koyo koyo tidak punya biasa selain darah di daratan, darah nih kafir, si punya tinggi mangkola di akhir kafir, fakot gak akhir hati, uang singgung mendari kancane kafir, kemungkinannya dua, kalau dia kafir betul ya kafir, kalau ndak dia sendiri ya. Uang kok lho artine komentar gitu kan berjudi dengan lase kok. Tapi nek ngukumira jelas sing anenteng. Nggih gitu, nek narotot misale ngukum ya apa? Ponate. Sale saman narotot disira bubur iso ngukum ya fungsi ora ora jelas wong nganggur. Wis narotok kan antek. misalnya, misalnya sih seneng ziarah, ono ora ziarah, ngukum marato hati atine atos, Mas. Ojo terus ora sunan wali. Yuswahid dan senang wali tapi rawaliku betul-betul idola kan? <laughs> ya iya kan. Longge nggak kata Yuswahid, gak senang seneng Imam Syafi'i tapi seneng ulama Abdul Wahab misalnya. Tiam Wahab, bi senang seneng Imam Syafi'i tapi seneng ulama Abdul Wahab. Wong Wahab, bi idolanya si senang amat. Gak tugasnya mantan Kiai PKB pidato. Tiam kedahan itu lama gitu. Ya. Masaniku lama do PKB jinan PKB, sing di rumahku. Ya. Wong kotok, gua mau ganti yang ada tuh lama, tapi segi tiga aja. <hari> iya, iya, iya, repot aku repot. <hari>